Klasik Kejora tentunya dipastikan besok malam akan tampil bersama ya, sebagai juri dan tentunya kita akan mendapatkan kejutan besok malam dari si cantik dedek LSD yang akan tampil di konser Lida 2021 grup 7 Persahabat ya dan juga tentunya akan berkolaborasi dengan tiga peserta dari Dani keren banget Persahabat Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus buat Deddy Lesti supaya bisa tampil prima dan tentunya tampil spektakuler besok malam di acara konser Lida 2021. Dan mudah-mudahan juga persahabatnya tampilnya tentunya bersama Rizky Bilar biar kita semakin semangat ya untuk selalu mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar tentunya. ya. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan spesial ya, aduh tentunya Rizky Bilar lagi menghayati banget di ya, para sahabat, ya. Ada sebuah kalimat caption dituliskan ya eh, Rizky Bilar, gokks keren, keren Ini hasil yang dinamakan mau belajar tuh para sahabat ya. Abang Bilar memang luar biasa banget pengen bisa nyanyi terus belajar dan tentunya hasilnya sangat memuaskan sekali mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan keberkahan juga nih buat idola kita ini para sahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus amin ya alamin postingan tersebut tadi unggah atau di-post kembali oleh akun Instagram lenslar update yang mana di sebuah kalimat caption dituliskan Gak usah diragukan lagi kalau Lilis yang ngajarin pasti langsung bisa. Seriusan nih. Aduh, Persabat ya, tentunya diajarinnya oleh Bang Dery persahabat ya cute banget nih. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus buat Lestar. Amin ya robbal alamin. Dan untuk ke kabar berikutnya Persabat kita lihat di sini ada hubungan spesial banget tentunya kita merinding Persabat ya mendengar lagu single terbaru dari Lesti bawa aku ke penghulu melihat awalnya aja kita sudah dibuat merinding persahabat ya wajib trending ini pasti trending dan booming siap-siap menerima kejutan tanggal 25 persahabat ya tentunya ini bisa didengarin nanti jam 12 malam tentunya pergantian tanggal kita akan diberikan kejutan nih dari lagu dan single terbaru dari Les Kejora bawa aku ke persahabat ya Masya Allah banget ternyata Barakallah. Lagu ini tentunya Membuktikan bahwa Hubungan Lesti dan Rizky Bilar Memang benar-benar real persahabat, ya. Semalam kita mendapatkan Kebahagiaan langsung dari Rizky Bilar Dan tentunya Sebentar lagi beberapa bulan lagi Kita akan menyaksikan Lesti dan Rizky Bilar sah persahabat ya menjadi suami istri mudah-mudahan saja persahabat ya kita doakan kita selalu support untuk hubungan mereka selalu diberikan kelancaran sampai hari hari nanti amin ya, dan mudah-mudahan juga malam ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja persahabat ya tetap pantengin channel ini jangan ketinggalan tentunya, persahabat ya seputar kabar-kabar dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin itu informasi di malam hari ini para sahabat. Bagi tanggapan kalian selagi berkomentar, kami menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.